Perhatikan dulu persahabat ya sebelumnya kita dikasih tentunya penyemangat nih dari BBL Wow, Allah banget ya si Embul Selalu sini membuat warga konoha bahagia dan makin semangat untuk selalu mensupport, untuk selalu mendukung yang terbaik untuk Leslar Ini sih penyemangat banget ya Mudah-mudahan BBL sehat Selalu tumbuh dengan cerdas, pinter Dan menjadi anak yang saleh. amin Kita lihat juga di kolom komentar Banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Salah satunya dari akun Sri Lestari1018 Ayo semangat, jangan lupa vote dan like di Case Award Kita udah ketinggalan jauh Berusaha dulu, jangan patah semangat Bismillah, Leslar menang, amin Tuh persahabat ya, Yuk semangat Udah dikasih penyemangat nih oleh BBL ya Untuk selalu mendukung yang terbaik Bunda Lesti, Papa Bilar, dan BBL Mudah-mudahan bisa mendapatkan piala penghargaan ya Di acara Case Award 2022 Berikutnya, kita lihat juga persahabat ini ternyata semalam idola kesayangan kita Ini main bola ya Bareng timnya Teuku Wisnu Wow ini yang paling ditunggu-tunggu ya persahabat ya Main bola Dengan timnya Teuku Wisnu Masya Allah Coba kita lihat persahabat ya Ke uga berikutnya Ini sih luar biasa Pengajian sambil main bola nih di lapangan Ini sih tentunya Selalu membuat kita bangga bahwa Rizky Bilar ya Tentunya bergaul sama siapapun Wow luar biasa banget Kita lihat juga momen ini diunggah kembali oleh akal Leslie Bilar Tim Ada kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, Allah Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya Insyaallah ilmunya bermanfaat bang, Amin, masyaAllah banget ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ini olahraga sambil tentunya pengajian ya. Komentar pun banyak dan tentunya respon juga banyak diberikan. Lihat dari akun Instagram Iskhotimah.M.Nur mengatakan senang di grup ini, InsyaAllah tambah berkah, Amin. Di sini kan gak ada yang memanfaatkan katanya tuh. Tentunya luar biasa banget ya Alhamdulillah Mudah-mudahan kekompakan dari fans sejati Selalu solid mendukung yang terbaik Untuk Lesti dan Rizky Bilar Dan selanjutnya kita lihat juga bersahabat ya Ini sebuah postingan nih Dari Zulfikar Wow kita lihat nih posting sebuah postingan foto bersama Rizky Bilar Dan ada sebuah kalimat Mainnya keren Bang Rizky Bilar Mantap Wow Masya banget ya Alhamdulillah Tentunya Papa Bilar Ini mainnya luar biasa keren banget Katanya tuh Memang kebanggaan banget nih Papa Bilar Mudah-mudahan sehat selalu Dan selalu dimudahkan segala urusannya Amin postingan momen ini pun diunggah kembali Oleh akun Leslar Al-Fatih FC Mengatakan juga nih di kalimat caption yang dituliskan Pasti Papa Abang El Banyak ngegol ini Katanya tuh luar biasa banget ya Komentar pun banyak sekali Tentunya yang diberikan oleh para sahabat Ya, dari akun Instagram Dwi Rahayu 20 mengatakan Iya, banyak sih kayaknya soalnya dikasihnya Bang Taki Bang Taki bilang gitu Masya Allah banget ya Suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan yang kita rasakan Dan nah, kita lihat juga ke ungihan selanjutnya Ternyata, istri tercinta menemani ya Wow, bersama Kartika Putri nih Di bench penonton Lesti kasih support langsung buat Papa Rizky. Pilar ini sesuatu kebahagiaan juga yang kita rasakan. Alhamdulillah, Bunda Lesti selalu mensupport apapun. Hobinya suami tercinta, apalagi tidak Lesti juga hobi banget nonton bola. Alhamdulillah, suaminya juga hobinya main bola. Masya Allah, banget ya. Tentunya, Tentunya kita semakin bahagia, semakin bangga, dan henti-hentinya selalu mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Pilar. Di postingan ini juga ada sebuah kalimat yang tentu dituliskan oleh Kartika Putri ya Lesti kejora tetangga kok jarang main katanya tuh Wow Masya <laughs> Allah mudah-mudahan bersahabatnya ya Kalau ada waktu renggang mereka bisa bersilaturahmi amin Dan kita lihat juga ke unggahan selanjutnya Wow, inilah momen kebersamaan tim ya. Tim dari Teoku Wisnu, dan alhamdulillah Papa Bilar pun bisa bergabung semalam, bisa main bola bareng sambil pengajian. Dapat tentunya sehatnya, dapat kajian ilmunya. Masya Allah, banget ya. Mudah-mudahan Abang Bilar menjadi suami yang baik, yang bertanggung jawab selalu untuk istri tercinta, Bunda Lesti, dan anak kesayangan. BBL Dan kita lihat juga persahabat Ke kabar berikutnya, kita mampir ke Akun Instagram Rido ya, Tentu DA2 Rido Ini kita lihat Memposting sebuah postingan foto Bareng Rizky Bilar Ada Tio Wisnu juga Dan ada Adi Jigo juga persahabat ya. Wah ternyata semalam juga Bapak Bilar Ketemu dengan si Kembar 2R Tentu kalian semua Jangan head komen kita harus selalu mensupport ini silaturahmi yang baik Mudah-mudahan tetap terjaga dengan baik, amin Kita lihat juga, Ridho mengusulkan sebuah kalimat dalam kalimat kapsen juga yang dituliskan Ketemu lagi di Senin depan, Insya Allah. Rizki Bilar, diadwarizki, adijigo tiahuwisnul amin, Masalah banget ya Doakan selalu nih, mudah-mudahan silaturahmi ini Tetap terjaga dengan baik sampai ke apapun Kita merasa bahagia dan tentunya senang banget melihat postingan ini banyak sekali tanggapan, banyak respon yang diberikan juga dari para sahabat Leslar yakni dari akun leslar.lovers, mengatakan Masya Allah, nyasar sampai sini gara-gara papanya Abang L, katanya tuh duh, <tosup> Masya Allah banget ya, tetap support yang terbaik untuk idola kesayangan kita, Lesti dan Bilar Selanjutnya juga, para sahabat warga Konoha kita semua Jangan sampai lupa juga nih untuk selalu mensupport Leslar Entertainment Karena semalam juga sudah di upload terbaru Makan soto bareng BBL ya Bunda Lesti dan Papa Bilar Sambil nyobain mobil baru Wah wow, Masya Allah banget ini si cute banget Yuk sama-sama kita selalu support yang terbaik untuk Leslar Entertainment